Apakah Anda sedang mengalami masalah kesehatan? Seperti susah buang air besar? Masih bingung bagaimana cara mengatasinya? Berikut kami rekomendasikan bahan herbal yang bisa Anda coba untuk mengatasi masalah kesehatan yang Anda derita. Daun Binahong Dikutip dari Merdeka.com, daun binahong memiliki kandungan zat flavonoid, minyak atsiri, saponin, terponoid, dan alkaloid yang berperan sebagai antibakteri manfaat daun binahong antara lain mencegah kanker mengatasi masalah ginjal mencegah penuaan dini antibakteri memberi efek recovery pasca operasi menangkal radikal bebas sebagai perawatan kulit mengobati mang dan masalah sakit perut lainnya mengatasi hemoroid dan mengatasi masalah otak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 Basela terbuat dari ekstrak bahan alami, diproses dengan teknologi modern dan telah memenuhi standar manajemen mutu internasional ISO 9001. Tak hanya itu, Basela juga sudah bersertifikat halal MUI Indonesia, terdaftar di BPOM dengan kode registrasi POM TR183317711 dan sudah mendapatkan sertifikat higienis dan sanitasi yang memadai, sesuai standar produksi dari BPOM. Basela terbuat dari ekstrak daun binahong sebesar 500 mg. Basela diproduksi oleh tenaga ahli dan berkompeten serta pengawasan yang ketat, sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan bermutu tinggi. Dan berikut adalah manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda mengkonsumsi produk herbal.